Oke okay, teman, selalu rahmatullah, selalu alikum warahmatullahi wabarakatuh, selalu salam sejahtera dan amanat. Berjumpa lagi dengan salam sadi di sini dalam Jaya, teman. -teman. Oke okay, kali ini gerbang logika yang akan kami gunakan adalah menggunakan IC N, ya. Yang mana IC N-nya itu eh, mana fokusnya ini? Nah Ini 7408, ini IC N ya. 7408 Ini ICN Dan kakinya juga sama 14 Kaki yang 4 nomor, apa, nomor 1 yang sebelah sini Nomor 14 sebelah sini Ujungnya itu yang ini Yang ada kerawaannya begini Yang nomor 1 nya sebelah kiri Biasanya ada titiknya seperti ini Ini nomor 1 Nomor 2 3, 4, 5, 6, 7 7 sebelah sini ini ground ya. Seperti itu Ini ada 4 gerbang Oke okay. Seperti itu Hati-hati ya Megangnya Jangan sampai Ini Nah Di project board ini Sudah kami pasangi ya Ini eh, Ke ground atau nol Ini ke positif Seperti itu Ini kakinya dirapikan dulu Hati-hati ya Menggunakan Apa Menekuk begini Ini ya karena ini kakinya rapuh sekali, ya bisa dirapikan di sini, Gini. ya oke ya mencap ya uh, seperti biasa ya ini kan Dua inputan satu output kaki nomor satu nomor dua itu inputan nomor tiganya output nomor tiganya akan oh, output saya kasih seperti ini resistor juga harus ini nomor tiga ya teman-teman ya Bagi nomor 3 jangan sampai jangan, jangan salah ya. Oke. Okay. Ini di sini. Oke okay, begini ya. Ini untuk outputnya ya. Output menggunakan gerbang yang sebelah sini. Oke. Okay. Ini N nya ini ya apa nak oke okay, ya uh, model begini ini model full up resistor ya jadi kondisi utamanya inputnya sama dengan dikasih uh, 5 volt <tuh> bagaimana kalau inputannya ini dikasih 0 volt ini belum uji coba kaki-kaki ya ini. ini ke ground Ke ground Karena untuk menghidupkan ini Semuanya harus bernilai uh, Satu seperti itu Oke okay. Ini Oke okay. kita cek. Enggak ya, kondisi gerbang logika yang untuk menghidupkan. Ya, kakinya sudah benar sih seperti ya. itu. Uh, ya begini ini yang yang yang sering membuat apa IC rusak teman-teman ya enggak sengaja kita memasukkan ke kaki yang keliru begitu oke okay. ini cabut dulu ya ini masukkan ke logika satu kita dicoba nyala tidaknya dulu Sebelum menyala, kita akan ganti teman-teman ke kaki yang lain seperti itu. Oke, teman-teman ya, saya pindah ke sebelah sini karena bagian sini ada lubang-lubang yang error. Oke, ini uh, saya, kalau tadi menggunakan yang kaki nomor 12 ya, langsung begini, cukup ya, langsung menyala sih seperti itu. Cuma... Uh, kurang bagus karena tidak ada resistornya. Saya kasih resistor lagi ya seperti awal ya seperti ini di sini kan outputnya di sini ini ini ke apa ke ground. Nah oke okay. dalam kondisi seperti ini kok langsung menyala. Nah, ini langsung menyala teman. Nah kenapa? Kan belum ada inputan. Nah di IC ini rangkaian begini. Uh, Rangkaian normalnya seperti ini sama dengan uh, pull up resistor. Jadi di inputannya ini di dalam IC ini ya, itu sudah ada uh, resistor dan resistornya digabung dengan 5 volt. Seperti itu. Jadi dua-dua logikanya ini sama dengan masuk ke positif seperti itu. Nah, kan kalau N itu kan baru bisa nyala kalau dua-duanya dikasih positif. Nah, ini kalau saya kasih positif di sini. Ya, di sini positif. Dan di sini juga positif. Sama kan ya? Nyala seperti itu. Baru kalau salah satunya ke negatif, dia akan mati. Apalagi dua-duanya. Oke ya. Jadi normalnya IC 74 08 dan teman-temannya itu kan Di dalamnya ada pull up resistor Namanya jadi kondisi awalnya Inputannya itu sama dengan dikasih 5 volt Oke kita akan jadikan ini pull down Ya artinya apa artinya Kondisi awalnya ini dikasih 0 Seperti itu Ya di sini teman-temannya Kondisi awalnya dikasih 0 nah, Ini salah satunya 0 sudah langsung mati Nah, itu alasannya ya ini masalah pull up, pull down resistor. Oke, okay. oke okay, baru inputannya di sini satu dan inputan sebelahnya juga di sini. setelah teman-teman pakai yang mana aja ya tekniknya. Oke okay, kalau satunya itu satu, satunya itu nol dia akan mati. Tapi kalau semuanya itu positif-positif, dia akan hidup. Oke. Okay. Teman-teman pakai yang mana? Terserah mau pakai bul apul don, yang penting uh, paham seperti itu. Oke okay, ya, demikian untuk yang rangkaian N. Semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua ya. Oke, okay, jangan apa, jangan pernah berhenti untuk belajar teman-teman ya, seperti itu. Oke, okay. ingat ya, outnya, kalau bisa selalu kasih ini ya, kasih apa resistor seperti itu outnya. Karena kalau tidak, pengalaman dari ini tidak dikasih uh, langsung putus seperti itu. Karena ini kan keluarnya 5 volt, walaupun arusnya kecil seperti itu. <tuh> kan tegangan kerjanya LED ini kurang lebih uh, di bawahnya 5 volt. Rata-rata itu dua setengah sampai tiga volt seperti itu. Oke terima kasih. Wabilai Taufiq walya Wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.